Oke okay. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada Oke okay, di kesempatan siang hari ini Saya ingin kawan-kawan semua subscriber saya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Semoga kita semua selalu dimudahkan Dilancarkan rezekinya Oke okay, pertama. Saya di siang hari ini, dan saya pertama teman saya, Bang Indra Gunawan. Yep. Bang, yeah, gini bang, yeah, de. Apa de? aku tahu sedikit yang bertanyakan kamu. Iya, yeah. apa yang jawab. Eh, uh, kawan-kawan aku, nah, banyak yang komentar, banyak yang nanya. Ada yang bisa tahu sih di seliupnya? Nah, gitu. Nah, Jadi kataku, tunggu dulu. Uh. dengan uh, pantau terus konten-konten aku nah, yeah. telah akan kubahas yeah. dengan kawan-kawan oh. yang ada di pulau Seliu. Oke, okay. okay. yeah. yeah, Jadi bang wisata-wisata pun bang yang ada di yang ada di pulau nah, dan wajib kawan-kawan semua kunjungi. Okay. Akan kami jawab pertanyaan dari bang Dedi ya, deh uh, bang Dedi Rahman. Just di sudut ini just ada just banyak tempat see. wisata yang akan kita kunjungi semuanya bagus-bagus bagus-bagus bagus banget Yang nah, lagi pira sekarang ini kan ada nama purun oh, nah. yang ada pira dong iya yeah. ini pernah ke Danau purun ha? pasti lho pernah ya? Eh? kalau lho pernah ke Danau purun, komentar di bawah ini komentar-komentar lagi komentar. bang, wisata belum aginya ada wisata seorang pria melihat itu keindahan alam di bawah pantai Bawa laut. Seliu, Bawah laut. Oi, ya, bawah terumbu berarti tumbuh karang ini yang benar, ada di seliw itu Bagus eh? ya? Yeah. Mantap Kawan-kawan wajib tahu itu wisata-wisata yang ada di Pulau Seliw Kau lho pernah? Ika lho pernah ya? Komentar lah di bawah ini Kita sama-sama pergi jalan-jalan ke Pulau Seliw Agi bang? Akhirnya, ada wisata yang lokal dari Pulau Seliu Pembuatan nemping, nitik bagu itu Tukulnya beratnya 2,5-3 kg Mak, kan? itu gede amat, bang ah, Tapi, orang kawai kan ini. orang ini Boleh kuat benar tenaga ini, kan? Mak, ya. benar yang amat, kan? Benar lah kata belau itu, belau Katanya, Pulau Seliup ini sempat booming Dengan uh, apa UMKM ya, yang, yang sekarang lagi oh, viral yeah. Pembuatan emping. Dan gini juga Bang Katanya emping di seliuk itu selain pakai minyak Ada yang tanpa minyak yang goreng Tiap tuh, gitu, Bang? Oh itu sih kelihatannya dibawa dari luar pulau seliu, dari jauh. Nah itu diaruh dalam pasir Oh, nah, oh gitu gitu gitu. Udah pasir disiramkan dalam kuari. Ya gitu, gitu, ya. Pasir, kuali, aru -aru gitu kan? Mm. Uh, masak juga ada karena panas kan? Panas yeah, dari api, panas dari pasir tadi. Dia auru uh, diangkat atau di banpin. Samu. Tapi lebih bagusnya kalau digodang penyeru yang pakai minyak goreng. Oh yang paling nyaman minyak buare, yang goreng pakai minyak. Oh yang pakai minyak. <tis> Jadi ini bang, uh, kawan-kawannya kadang-kadang ke Selilu berdia nak beli oleh-oleh Nak beli oleh-oleh bang yeah. Ada ke misal rumah-rumah orang yang yang wajib kawan-kawan kunjungi ketika di Pulau Selilu? Contohnya misal nak beli ping, nak beli kerupuk gitu misal Rumah oh. satu lah bang kira ya Oh di situ sih ada karena kita kan tadi di awal diawalkan kita ada danau Purun seperti katakan ya, oh wisata danau Purun ya, ya, ya. ya. jadi di situ gini kalau memang ada kawan-kawan bang Deri yang ke Seluyu, itu kan ada paket yang dipola oleh Puk Darwis oh, nah, jadi dari daripada dari ya? siapa nak pergi ke Seluyu dari motor laut, mobil atau makan berulang. Minat ditanggung dari Pok Darwis, makanya lah Jadi, menang melipir, namanya oleh seluruh pukul dengan Pok Darwis, dari satu seluruh semuanya ada di link mereka. Nah, oh. Nanti kita kirim, bang. Ya, nanya dikit, berarti ada, gitu? ada paketnya. Ada paketnya, ada paketnya. Oh, Untuk lebih jelasnya nanti kita kirim lah ke kawan-kawan. Pagi -kawan supaya menghubungi kelompok Pok Darwis. Oh, jadi kawan-kawan. Bagi yang nak berkunjung ke Seliu, silakan komentar dengan di bawah ini Nanti, komentar kawan-kawan itu Akan aku sampaikan ke Ketua po Darwis kita di Pulau Seliu Mungkin Kira-kira lagi ada kira-kira Jangan Ada saya banyak Oh banyak Coba canya Daripada ikat penasaran Ikat penasaran Nak ke Seliu lagi satu minggu aku tunggu ika di sini. Dengan cara komentar di bawah ini, nanti komentar kawan-kawan semua akan kusampaikan ke kelompok sadar wisata yang ada di Pulau Sliu. Itu mungkin tersayang. Ya. Eh, jadi bagi kalian yang nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bagikan video ini sebanyak mungkin ke tetangga kalian. Kanak Kemartul ke Nenek <laughs> yeah. jangan lupa eh? aku tunggu share video ini sebanyak mungkin apabila bermanfaat untuk kalian kalau tidak bermanfaat subscribe aja ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah I love you